Karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP. Uh. Nah, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke mama-mama kita, kita mau nyanyi satu buah lagu tentang selamat ya. eh, ulang tahun. Sebelum Menyanyi, nyanyi. Boleh apa? Udah tahu enggak hut ke berapa? Oh, tadi ke berapa ya? Tadi tante ini nah, udah bilang ke berapa ya? tahu gak? Ada yang tahu enggak adik-adik di rumah? Oh, ada yang angkat tangan.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 si ada yang kurang semangat tuh, yih, kayaknya kita penuh nyanyi satu lagu lagi tante, yang berjudul Happy Ayah ya sambil pakai gerakan ya, iya. masih berdiri ya adik-adik.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 Nah sekarang kita akan membaca Masmur Pujian tanda Bisa disiapkan Alkitabnya Ayo siapa yang udah bisa diambil Alkitabnya Dibuka dari Masmur 119 ayat 67 sampai 72 Masmur 119 ayat 67 sampai dengan yang ke 72 Kali ini Masmurnya akan dibawakan oleh salah satu mama kita perwakilan dari PKP Masmur 119 ayat 67 sampai 72 Yang begini bunyinya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 Kakak harap adik-adik semua kabarnya baik aja ya. Pada hari ini Katomi akan membawakan sebuah firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan -Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa bangun, diberikan kesehatan untuk mengikuti YMPA secara online. Tuhan berkati kami Tuhan, agar bisa mengikuti YMPA online ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa duduk diam selama pemberitaan Firman. Sehingga kami bisa mengetahui sebagian dari Firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1-8 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken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 Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah adik-adik, jadi pelajaran Alkitab kita hari ini berjudul Aku Menantakan Kebaikan Bagi Sesama. Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar dari kisah seorang Rasul nih yang ada dalam bacaan kita hari ini. Ada yang tahu siapa? Ya, jadi hari ini kita mau belajar dari kisah Rasul Paulus. Nah, adik-adik dalam Perikop ini kit, merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Tapi, tahu nggak adik-adik bahwa Rasul Paulus itu menulis surat dalam keadaan yang nggak enak, nih tidak enak, gimana sih? Nah, jadi Rasul Paulus itu menulis surat dalam keadaan dia dipenjara adik-adik, namun meskipun dalam keadaan yang nggak enak, hal itu nggak menghentikan Rasul Paulus dalam menjalankan pelayanannya dan melakukan kebaikan adik-adik. Rasul Paulus tetap semangat melakukan pelayanannya dengan mengirimkan surat kepada Jumat yang di Filipi. Dalam suratnya ini, ia juga mengucapkan beberapa pesan kepada jemaat yang di Filipi. Nah, sampai di sini, Katomi mau nanya nih, mengapa Rasul Paulus tetap bisa mengucap syukur meskipun sedang dalam dipenjara? Dan apa sih yang, di, yang membuat Rasul Paulus tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, jadi Kakak kasih tahu ya, jadi Rasul Paulus itu tetap mengucap syukur karena ia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap hidup dan melakukan pelayanannya dalam memberitakan Firman Tuhan baik dalam keadaan senang maupun sedang susah. Nah Rasul Paulus juga mengucap syukur karena jemaat Filipi itu tetap setia untuk hidup baik dan melakukan perintah Tuhan. Hal yang lain yang disyukuri oleh Rasul Paulus adalah jemaat Filipi nggak hanya melakukan kebaikan aja untuk sesama tapi juga melakukan Kebaikan bagi orang lain di sekitarnya hingga mendatangkan dampak yang positif bagi lingkungan yang sekitar. Nah, Rasul Paulus itu sangat senang dan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Filipi dalam melakukan perintah Tuhan dan menyebarkan kebaikan, karena hal tersebut mencerminkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Sehingga, walaupun dalam keadaan terpenjara, ia tetap mengirimkan. Pesan dan ungkapan syukurnya Melalui surat yang kita baca hari ini adik-adik Nah adik-adik Melalui kisah ini kita bisa belajar banyak hal nih Yang pertama adalah Kita bisa meneladani sikap Rasul Paulus Yang tetap semangat dalam pelayanannya Meskipun dalam kondisi yang susah nih adik-adik Hal ini bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya mungkin sebagian adik-adik Ada yang kesusahan untuk bangun pagi Dan mengikuti IHMPA Nah adik-adik dapat mengatasinya dengan tidur lebih awal pada malam harinya, atau dengan memasang alarm agar tidak terlambat nih untuk mengikuti yang PLP online. Yang kedua, kita bela bisa belajar dari sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh jemaat yang di Filipi dengan tetap setia melakukan perintah Tuhan dan menyebarkan kebaikan. Caranya gimana sih, adik-adik? Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan tetap setia beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan menguji nama Tuhan kita juga bisa menyebarkan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita contohnya dapat kita lakukan di keluarga kita terlebih dahulu adik-adik contohnya kakak kasih tahu nih seperti membantu mencuci piring membantu papa membersihkan kamar mandi dan banyak contoh lainnya adik-adik adik-adik melalui firman Tuhan saat ini kita diajarkan untuk menjadi utusan Tuhan dalam menyebarkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada orang lain sehingga kita bisa menetapkan Sukacita dan damai sejahtera di lingkungan sekitar kita Dengan kita melakukan hal tersebut Secara tidak langsung nih adik-adik Kita telah mencerminkan bahwa kita layak disebut anak-anak Tuhan Nah yang terakhir adik-adik Hal yang perlu diingat adalah Bahwa kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Adalah untuk selalu berjuang Mendatangkan dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada Sehingga kehadiran kita di lingkungan sekitar memberi makna dan mampu mengubah orang lain untuk ikut berbuat baik kepada orang lain dimanapun mereka berada. Sekian cerita hari ini, semoga adik-adik dapat mengerti dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang paling utama dan penting dalam kehidupan adik-adik, dan juga menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Halo adik-adik sekalian, gimana tadi kalian udah selesai dengar firman dari Katomi kan? Sekarang, Karto mengajak kalian nih buat bikin aktivitas. Kak Afto mau mengajak kalian buat bikin kartu kebaikan, bahan-bahan yang dibutuhin. Pertama, kita butuh karton. Kartonnya bisa warna apa aja ya adik-adik, atau mungkin adik-adik mau pakai kertas. Atau kertas dari buku, tulis juga nggak apa-apa. Terus, kita butuh gunting double tip pensil dan juga spidol. Nah, sekarang ayo kita bikin yuk. Pertama, kita buka dulu kartonnya, lalu kita gunting sesuai dengan garisnya. Kita gunting jadi seperti ini adik-adik. Nanti kertasnya kita lipat jadi dua bagian setelah kita lipat barulah kita gambar di depannya bisa terserah adik-adik ya mau gambar salib atau mau gambar yang lain juga boleh gambar jadi seperti ini nah nanti jangan lupa ya di bagian dalamnya kita buat lagi tabel kita buat tabel untuk mencatat semua kebaikan yang adik-adik lakukan selama di rumah nah, baik itu membantu orang tua misalkan kayak bantu cuci piring atau lipat baju sendiri atau bantu papa mama masak bisa dicatat di dalam situ ya itu buat mengingatkan adik-adik supaya adik-adik selalu berbuat baik baik kepada orang tua ataupun kepada adik atau kakak ya nah Nanti kalau adik-adik buat, jadi seperti ini ya Jangan lupa nanti diisi kebaikannya apa saja yang adik-adik lakukan Adik-adik bisa double in. Misalkan adik-adik mau buat menjadi empat lapis Biar adik-adik jadikan ini seperti buku Yang mencatat semua kebaikan adik-adik buat selama berada di rumah Nah, setelah tugasnya selesai Adik-adik jangan lupa ya untuk memfoto dan juga mengirim hasil aktivitas adik-adik ke grup, spellcard, pelayanan anak, salam depok. Ditunggu ya sama Kafto. Dadah! Gimana adik-adik firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak kakak layan? Pasti bisa dimengerti dong. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik bisa menerapkan firman Tuhan yang tadi sudah didengar dalam kehidupan adik sehari-hari.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 adik untuk menutup ibadah kita hari ini mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaanmu karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firmanmu kami pada hari ini bisa belajar dari sikap Rasul Paulus yang tetap memberikan dan melakukan pelayanannya meski dalam keadaan susah dan kami bisa belajar dari jemaat di Filipi untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kami terima kasih ya Tuhan sekian Uh, pemberitaan firman pada hari ini berkati uh, kegiatan kami selanjutnya agar bisa dilakukan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa amin selamat hari minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu lagi minggu depan